Baiklah, kita pada kali ini akan bahas review mengenai salah satu pencegahan nyeri punggung atau nyeri pinggang belakang ya yaitu khususnya pada para pegawai yang masih bekerja work from home WFH Nah, salah satu yang dapat membantu untuk menurunkan risiko nyeri punggung tadi adalah kalian pakai yang namanya kursi seperti ini Oke, okay, gue dapat dari merek Rexus ini beratnya sekitar 14 kilo ya. Nah, dengan ukuran 76 x 26 kali cm cm. Jadi nanti itu kurang lebih bisa menyender. Khususnya ya. ini jadi gimana salah satu uh, pengundang itu namanya tulang ekor. Jangan sampai kita lordosis atau terlalu kyphosis bahkan skoliosis atau terjadi di rumah ya. Khususnya di era pandemi ini dimana kalian harus berjam-jam itu standby di depan layar monitor Baiklah, kita akan unboxing Rexus kursi Goyang kali ini ya. Oke okay guys, setelah hampir satu jam, gue rakit. Ingat, kursi Lexus ya sangat ergonomis. Jadi bisa kalian atur bagaimana sudut duduknya. Mau terlalu ke belakang, boleh. Mas, nah, terlalu santai. Ini ada tombol lock ya, lock di depan, belakang. Kalau locknya diangkat, bisa dimaju depan. Kalau so, kalian mau serius, boleh nih, agak dipajuin ya, dan mau. Ini kenceng ya oke okay. Tapi kalau kalian mau sampai nonton ya Mau santai gitu ya Atau lagi luminar Lagi dengerin misalnya ya bang sih gak apa-apa ya nah. Terus bisa juga dia naik turun ya Sesuai dengan tinggi badan dulu ya Senyaman mungkin lah ya Ini kalau mau turun Atau mau naik ya Oke okay. Ya bisa diatur nih Di adjust ya okay. Ya mudah-mudahan perlombakan dulu lebih sehat ya Dengan kursi seperti ini Nikmati WFH nya Ya mudah-mudahan pandemi segera Cepat berakhir Jadi kita bisa kembali ke kantor Atau kerja outdoor Ya Nanti gue unboxing lagi beberapa Gadget Starter Pack Yang berguna untuk WFH Ya Dan Yang memiliki keuntungan kesehatan tentunya Oke Jangan lupa like, share, and subscribe Channel YouTube gue, thank you very much. Oke, okay, kali ini kita akan review setelah satu starter pack, dimana mahasiswa baru FK ataupun kalian yang bekerja WFH work from home saat pandemi ini butuhkan. Ya, ya, gue dapat salah satu hadiah THR ya, tapi bukan dari toko ini ya. Jadi di THL kali ini sebenarnya bokap gua sih ya ngasih hadiah hmm. surprise udah ada gua nih ya apa isinya let's check it out oh Lenovo ThinkBook ya yes. Lenovo ThinkBook ya ini hadiah tas laptopnya laptopnya aksesoris ya, mouse, sandal, dan ada antivirus. Oke, mari kita unboxing. Let's check it up. Sama kursi ini ya, tentunya. Oke, ini. Thank you.